To my channel and also press this bell icon. next Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya di sini sempat Sembilan. Nah dalam video kali ini kita melakukan proses cat dasar mobil L300 yang kemarin yang bagian kepalanya cat warna putih dan telah dikasih dompol hari ini juga bersama Manjang ya lagi proses pembersihan hari ini juga bantu di subscribe like dan komennya dan ini merupakan lagi proses pembersihan untuk dilakukan pengamplasan hari ini juga dan ini telah dikasih cat dasar Oke okay, next Yang berminat silakan japri di sini. Lokasinya di bawah atau di dekat jembatan flyover. Dan baknya kemarin telah kita lakukan pembelian. Nah, hari ini juga kita melakukan proses pembersihan terlebih dahulu dalam pros pengecatan bagian kepala. Setelah selesai dalam proses melakukan pengecatan bagian kepala Lalu kita melakukan proses pemasangan bagian baknya nanti Next Warna hitam dikasih injang ya Warna hitam panjang malam dia Next ini bagian dalam yang kemarin bersih bersih bersih bersih mobil wow, <tuk> 300 yang kemarin lagi tos penyerjaan pemasangan dompol lalu dikasih cat dasar Kira-kira berapa lama, Kang? Dalam proses pengecatan, jang ya lebih kurang satu minggu ini kita lakukan pengamplasan terlebih dahulu. Setelah licin, baru kita lakukan pengecatan untuk mobil L300 hari ini juga. Oke, okay. ini bagian depan kepala. Nanti kita lihat atau kita cari kata ownernya bagian bak dam truk udah mulai dapat ya kebersihan baknya 90% puluh persen pembersihan. Ini bagian belakang, bagian sen masih diikat. <laughs> diikat juga hari ini ini bagian belakang oke yuk bantu di subscribe like dan komennya next ini bagian mesin masih bersih Nih, bersih, ya, bagian chassis atau tulang ya, kita lihat bagian dalam sedikit nih, <tuh> bagian dalam mesin masih bersih nih, tuh kursinya telah kita ganti. Nanti kita lakukan proses pemasangan. Oke, sebersih ya, masjid masih bersih juga, dan bagian pelapon telah kita lakukan proses. pergantian bagian plafon dari di juga hari ini di bagian dashboard Jangan lupa di-subscribe, like, dan komennya. <tuh> okay, ini bagian lantai masih bersih semuanya. Nanti kita cat warna hitam. <tuh> Terima kasih banyak dan see you next time. Jangan lupa di follow dan subscribe channel ini.